serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia dari Leslor tentunya. Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, ada tentunya kabar spesial banget nih untuk warga Konoha spesial di tanggal 24 ada sebuah pertanyaan berikan alasan kenapa kalian masih setia mensupport couple Leslar Lesti dan Bilar tuh persahabat ya tepat di tanggal 24 hari Montseri Leslar yang ke-29 apa nih tentunya alasan kalian masih setia mensupport idola kesayangan Lesti dan Rizky Bilar Coba kita lihat persahabatan ya, beberapa tanggapan komentar di sini banyak sekali respon yang diberikan, diantaranya dari akun Aisyah Sara 9 yuk? Dari awal sudah sayang, jadi nggak bisa berpaling ke artis manapun. Dan juga aku bukan tipe orang yang mudah menyukai artis. Baru kali ini aku suka artis ke Leslar. Dari 2020 sampai sekarang aku punya Instagram pun gara-gara ada Leslar. Demi Leslar aku download aplikasi IG. Pokoknya kalau sehari pun nggak ada kabar tentang Leslar. Rasanya kangen banget. Kerja pun kurang semangat karena lama dapat vitamin dari Leslar. Dia anak-anak yang baik dan cerdas. Cerdas orangnya, semangat kerjanya. Pokoknya love-love deh sama Leslar. Rizky bilat dan Rasti Kejora, semoga hidup bahagia. Jodoh Diljana, sesurga Amin. Masya Allah, Lu luar biasa. Ada juga tanggapan lain persahabatan dari akun Fatihnya Leslar. Mengikuti mereka sejak 24 Juli 2020, sedikit banyak tahu baik buruknya mereka. Jangan karena satu kesalahan, lantas melupakan seribu kebaikannya. Semua rumah tangga pasti melewati masa-masa sulit dan ujian pernikahan. Alhamdulillah mereka melewati ujian yang dahsyat itu dan semoga itu menjadi penguat dan percutan buat mereka agar menjadi keluarga yang lebih harmonis dan cinta mereka semakin kuat. Kami Les Lover selalu ada di belakang kalian Reski bilang Lesti Geora. Luar biasa. Itu beberapa tanggapan ya dari fans mengenai alasannya kenapa sih masih setia mensuport dan mendukung couple Lesti dan Reski Bila. Ini keren banget. Kemudian persamaan kita lihat juga ini ada cover spesial yang didapatkan, Masya Allah banget persahabat ya, TikTok yang diunggah di akun Papa B saat video BBL nih persahabat ya, ini ternyata sudah tembus di 100 juta kali ditonton, ini luar biasa persahabat. Masya Allah, BBL gak cuma bajunya aja yang jutaan ya, penontonnya pun dan likesnya pun sudah mencapai di angka jutaan, bahkan... Ratusan juta, seratus juta lebih loh sahabat luar biasa BBL, masya Allah. Bentuk dukungan, support masih begitu banyak dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintainya, masya Allah. Kemudian juga persahabat kita lihat di sini ada beberapa tanggapan juga, diantaranya dari akun lesti dot fashion. Ayang baik gua penasaran viewers terbanyak di TikTok di Indonesia berapa ya katanya tuh. Kita lihat jawaban dari Marconakiut. Nggak tahu ya, katanya tuh Mungkin ini salah satu yang bisa tembus 100 juta, katanya itu. Masya Allah, BBL keren banget ya. Dan kita lihat juga berikutnya. BBL, Masya Allah, luar biasa. Saat jalan-jalan dan berlibur ke Bali, ini disampaikan langsung ya oleh Kak Mary, BBL anaknya nggak rewel. Anaknya sangat pintar. Dan pastinya BBL persahabatnya salah satu bayi yang mudah diurus. Kepada siapapun persahabatnya BBL mau Masya Allah Anak soleh, anak pinter katanya luar biasa Abang El nggak pernah merepotkan orang Ini anak yang hebat banget persahabat ya Doakan ya mudah-mudahan Bibi El selalu sehat Selalu menjadi kebanggaan kedua orang tuanya Amin Kita lihat juga di unganmar FC Kembali mengunggah ke video Bapak Bini persahabat ya Masya Allah Tertawanya, candu banget nih sahabat ya. Apalagi membahas tentang sholat, tahajud, duha. Waduh, masya Allah, makin bangga. Semoga istiqomah terus untuk Papa Bi, bahagia terus. Kita selalu mendukung yang terbaik. Kita lihat juga bersahabat ya unggahan berikutnya dari Kak Nova. Sebelumnya ada postingan nama Leslar yang ditulis di atas salju. Ini keren banget ya, bentuk support dan dukungan dari Kak Nova. Untuk Lesti dan Rizky Bilar mudah-mudahan rumah tangganya langgeng dan selalu bahagia. Untuk Lestlar Amin, kita lihat juga diunggah terbarunya Bunda Lesti, nih, ya Bunda Les Ini yang tentu memang unggah video, mendapatkan hadiah mangga dari Juragan 99 dan Kak Sandi, Purnama sehari Wow, Kak Sandi persahabatnya memberikan mangga satu kardus kepada Bunda Lesti, kejora. Masya Allah, berkah barokah ya, semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Amin. Kita juga masih menunggu video dan kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel YouTube Dipa TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru dan kabar menarik dari Lesti dan Bilar. Tentunya, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.